Keunggang pertama dulu nih kita lihat ada semoga spesial banget persahabat ya Tentunya kita membuat ketau bahagia juga, bangga juga persahabat ya Rizky Billar dan sekejora di diprotes ibu-ibu gegara batal siaran langsung Wow Sungguh hanya Leslar persahabat ya Sepertinya yang sampai ngambek aja masuk portal berita nih ya Luar biasa memang Tentunya apapun yang menyangkut, Leslar pastinya akan viral dan trending. Persahabat, ya inilah salah satu yang membuat kita makin bangga bahwa Lesti dan Rizki Bilar makin dikenal. Persahabat, ya di semua kalangan, mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin, ya robbal Alamin. Unggahan tersebut juga, persahabat, ya telah di-repost kembali. Ini hal yang ke Instagram, Anus skorbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, sungguh hanya Leslar sepertinya yang sampai ngambek aja masuk portal berita. Best kalian, Luar biasa, persahabat, ya banyak sekali komentar. Hingga respon dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram, mydearestensi, mengatakan, Kalau aku nungguin ada wartawan yang up berita lagu Mars Ossas, begeng-begeng you. Aduh, ini cute banget, persahabat ya doakan saja mudah-mudahan tentunya ada kejutan yang diberikan oleh idola kita ini ya, persahabat ya yang malah semakin hari semakin membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya tentunya kita mudah mudahan selalu kompak untuk selalu mendukung idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini sebuah ungan spesial banget persahabat ya selain kak Robi Purba yang tentunya membela mendukung Lesti ini ada juga salah satunya Kak Pasya Ungu persahabat ya Yang selalu mensupport Lesti Kejora Ketika di acara Rumpi No Secret persahabat ya Bang Fasya tentunya menyampaikan Tidak dipungkiri Soal Lesti Kejora Tentunya Lesti adalah Diva dan muda Yang disampaikan oleh Fasya Ungu Persahabat ya ketika di acara ini Luar biasa kita makin bangga Juga pada Tentunya orang-orang terdekat dari DDLST yang selalu mendoakan, mendukung persahabat, hingga mensupport. Apapun itu, terutama karya-karya yang baik soal DDLST. Mudah-mudahan persahabat ya, selalu banyak orang yang baik mendukung idola kesayangan kita. Postingan tersebut dari post kembali oleh hangkun hikmah73 underscore konoha. Kalimat kepsen juga dituliskan. Menurut penyanyi senior aja Dede udah punya kekuatan Dan jadi Young Diva Dengan prestasi luar biasa Masya Allah oh, Bangga pada persahabat ya Kita patut bangga pada Lesti dan Rizky Bilar Yang selalu memberikan prestasi Yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Untuk kita semua Farah fans. Berikutnya kita lihat juga Persahabat ada sebuah organ spesial banget ya Yang mana tentunya Abang Rizky Bilar mendapat helm nih Hadiah dari Abiramzi Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Abang Bilar Makasihnya tujuh 76 Tinggal nunggu reading bareng nih Bi Wow Mantap nih belinya di juragan helm nih Luar biasa persahabat Alhamdulillah Tentunya dukungan dari Abdul juga sangat luar biasa untuk Leslar Mudah-mudahan selalu bikin kebahagiaan kesehatan untuk semuanya Dan kita selalu dukung para sahabat ya, Apapun yang dilakukan oleh idola kita Ke kabar berikutnya juga para sahabat kita lihat Ada sebuah kabar yang tentunya mendirikan kita semua para sahabat ya Tentunya free For Sulawesi Tengah Di Sulawesi sedang terjadi gempa bumi para sahabat ya Doakan Tentunya kita semua harus kompak mendoakan semoga teman-teman kita yang tinggal di daerah Sulawesi Tengah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya robbal Alamin para ya Tentunya kita harus selalu mendoakan mendukung yang terbaik untuk teman-teman kita Mudah-mudahan saja kita selalu berikan kesehatan dan tentunya keselamatan bersahabat Amin Ya robbal Alamin Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga sebuah nggak spesial banget, para sahabat, ya. Di akun TikToknya Dede Lesti, yang diunggah bulan April kemarin, para sahabat, ya. Yang mana barusan saja Rizky Bilar berkomentar di TikToknya Dede. Di situ dikatakan gak usah ditahan-tahan Kak Jogetin aja, asik kok. Wow, <laughs> di up bulan April, di komentarnya barusan, para sahabat, ya. Aduh, cute banget nih, Rizky Bilar. Kepo banget sama Dede Lesti Persahabat ya luar biasa memang Tentunya saling pengertian Saling mengisi kekosongan satu sama lain Mudah-mudahan hubungan Lesti Bilar Selalu diberikan Kelancaran dan Kebahagiaan Dan berikutnya juga kita lihat Persahabat ada sebuah Kabar spesial bahagia juga untuk kita semua Dari Mas Gongli Yang menemang infokan Untuk tayangan vlog tidak jadi malam ini Ini unggahan semalam tapi besok pagi ya, jam 10, pasang alarmnya sekali lagi, maaf ya. Ini tentunya ada vlog baru jam 10 pagi ini para sahabat, tetap pantengin channel Rizky Bilar. Bakal ada tayangan vlog terbaru nih, soal Leslar. Mudah-mudahan ada kabar baik, kabar bahagia dan kejutan vitamin yang kita dapatkan para sahabat ya. Tetap stay tune di channelnya Rizky Bilar. Bahwa bakal di-up jam 10 pagi ini Ini info langsung dari Mas Gongli Persahabat ya Mudah-mudahan tentunya Kita selalu mendapatkan Kebahagiaan dari Lesti Maupun Rizky Bilar Dan berikutnya juga Persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan spesial banget Persahabat ya Dari Zalvermana Yang di-repost kembali oleh Akun Kak Kira para Persahabat ya memposting sebuah postingan foto editan lesi kejora ketika memakai ada sunda gaun pengantin ada sebuah kalimat caption tentunya dituliskan yang edit jago bener mantap make up safe flawless itu cocok juga teh Kirana Fari pakai sigar dan tentunya dituliskan sebuah kalimat caption juga oleh Kak Kirana Fari seriusan ini hebat banget yang ngedit luar biasa pasabat ya Bismillah Mudah-mudahan segera menjadi kenyataan, sehat-sehat dari aliasi kejuaraan persahabat, ya doakan. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan idola kita selalu berikan kelancaran dan kesuksesan, amin, ya robbal alamin. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya soal Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu formasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bino terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.